Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat di kabar pertama tentunya ini ada kebahagiaan yang kita dapatkan Lewat vlognya Kak Ria Ricis, persahabat ya Yang tentunya ini vlog luar biasa Memperlihatkan Abang L makin pinter, makin gemes, makin soleh, makin ganteng Apalagi memanggil Bunda, sudah jelas banget ya Alhamdulillah tentunya kita selalu diberikan kebahagiaan Lewat postingannya Abang Fatih Yang begitu luar biasa Makin cerdas Kak Ricis aja persahabatnya gemes banget nih Melihat Abang El Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus Mudah-mudahan selalu tentunya dikelilingi oleh orang-orang baik Kita lihat tuh persahabatnya Bener-bener ya Ini anak bunda Sweet banget Abang El Emang selalu mencari bundanya kita juga di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun R1797 mengatakan Pengennya celotehannya, Fatih ada di vlog LA aja Tapi ya gimana lagi, ini jalannya buat lihat Fatih Katanya tuh, masya Allah tentunya syukuri saja ya Ini vitamin yang sangat luar biasa yang kita dapatkan Kemudian juga kita lihat tim bersahabatnya ini saat bertemu dengan Moana, anak Kak Arya Ricis. BBL ini kalem banget, persahabat ya. Saat mau menyentuh tangannya Moana, langsung ditarik lagi tuh, persahabat. Emang benar benernya Abang El, makin lucu, makin gemes, makin saleh. Masya Allah. Kita juga, persahabat ya, tentunya selalu gemes dengan melihat senyumannya Abang El. Dan pastinya, persahabat ya, BBL selalu membuat kita happy dengan aksi lucunya dengan siapapun emang hambal banget seperti pandanya Masya Allah kemudian juga selanjutnya kita lihat persahabat ini ada potret Kak Adibal bersama Lesti Bilar ini Masya Allah banget persahabat ya lagu tentunya baru yang akan diluncurkan memang sepertinya itu adalah ciptaan dari Kak Adibal. ini Masya Allah mudah-mudahan sukses untuk lagunya Bunda Lesti Mudah-mudahan terus berkarya, terus memberikan karya terbaik Dan pastinya warga Konoha selalu mendukung, selalu mensupport dan mendoakan yang terbaik buat Lesti maupun Rizky Pilar. Ini sepertinya persahabat ya pas rekaman lagu barunya Bunda Lesti Kejora. Bismillah trending, Bismillah booming untuk single baru Bunda Lesti Kejora. Kemudian, juga selanjutnya, prosesnya kita lihat di outfitnya. Abang L saya ya, dimulai dari baju yang dipakai oleh Abang L Ini harganya fantastis, mencapai dua ratus rupiah. Dan untuk lap persahabat, ya, yang dipakai oleh BBL ini mencapai empat juta tujuh ratus Wow, ini harga yang paling mahal nih persaba dibandingkan baju dan sendal.